Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar bahagia Kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini Pasti warga Konoha merindukan sosok Leslar Masya Allah animasi Lesti dan Bilar membuat kita rindu Rindu dengan keromantisan dengan kekiutan, dengan kegesrekan, Lesti Mudah-mudahan bersahabat, idola kesayangan kita Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, amin Kita lihat juga bersahabat informasi untuk warga kuno Jangan lupa saksikan Acara Indonesian Music World 2022 hari Kamis, tanggal 8 Desember Pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Dukung Lesti dengan menyaksikan IMA di RCTI Jangan lupa persahabat ya, dukung penuh Doakan, mudah-mudahan Bunda L bisa memborong Piala Penghargaan Indonesian Music Award 2022 Di kolom komentar pun tentunya ramai dibanjiri komentar Kita lihat persahabat dari akun INRI 21972. Bismillah, mudah-mudahan Dede bisa datang dan bisa borong piala. Amin. Kita lihat juga ya tanggapan lain dari akun Instagram. Jani Syahar mengatakan, hadir nggak ya? Hayuk guys, sholawatin dulu biar Lesti mau hadir. Yuk doakan mudah-mudahan Bunda El bisa hadir di acara IMA 2022 yang akan disiarkan secara langsung di RCTI tanggal 8 Desember hari Kamis pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga persahabat, kita lihat juga ada kata-kata bijak dari Alfa 21. Melihat sendiri Jika orang lain kita anggap salah, bukan berarti kita ada di posisi benar That's why pentingnya untuk melihat diri kita lebih banyak daripada orang lain Karena saat kita terlalu asik melihat orang lain, kita akan lupa dengan diri kita sendiri itu persahabat Lihatlah diri kita sendiri untuk terus memperbaiki diri bukan hanya meminta pendapat orang lain ya sama-sama kita introspeksi diri mudah-mudahan persahabatan ya, kita sebagai fans tetap menjadi fans yang baik untuk Leslar dan mudah-mudahan selalu membawa kebaikan untuk orang lain juga berikutnya bersama di di sini ada kabar dari Leslar Lovers Hong Kong Kembali bersahabat ya, ada-ada aja netizen yang selalu nyinyir, yang selalu berkomentar tidak baik. Kali ini di komentarnya Lesla Lovers Hongkong saat berkomentar di postingan Mama Lesfad. Ada talimat caption dari Mama Lesfad, Alhamdulillah ya Allah telah memberikan kesehatan buat tim peduli. Langsung ada komentar dari Lesla Lovers Hongkong, terharu banget lihatnya namun di sini ada salah satu akun haters netizen yang selalu tidak menyukai dengan legislator kali ini persahabat ya dari akun Meira Anjani nama akun netizen yang berkomentar tidak baik komentarnya persahabat perhatikan masa dari Hong Kong pakai ciput nenek culun-culun ha nama aja di bawah-bawah, tapi orangnya itu itu aja dari desa udah nggak laku laler di Indonesia Lalar udah basi, bentar lagi si Lalar cekik lagi Itu kalimat komentar yang benar-benar tidak baik Komentar yang selalu saja iri dan sirik kepada Leslar dan fanbase Leslar Kita simak kalimat caption yang dituliskan oleh Leslovers Hong Kong Terima kasih atas apa yang berkomentar Sebagai orang Indonesia atau apalagi orang Jawa harus punya tata kerama yang baik, yang sopan Sebenarnya jujur, mimin orangnya nggak tega, sangat nggak tega. Entah itu kalian, Mbak, Ibu, atau Mas, atau Kang, yuk bersosmed yang baik. Walau saya di Hongkong yang dibilang sama kamu culun, tapi mimin kerja keras buat keluarga, kerja halal. Ketika kami, ketika kami punya rezeki, kami selalu sisihkan buat sedekah. Kami pahlawan devisa, para pejuang yang tak kenal lelah buat keluarga kerja kami halal kok makasih udah kau bilang kami di sini culun lah apalah kami bersyukur masih bisa berbagi dengan orang-orang yang kesusahan walau kami orang tak punya kami orang miskin tapi jiwa sosial semoga kamu selalu diberi kesehatan panjang umurnya dan selalu dalam lindungan allah ya saudaraku seiman merah anjani kunya susah di tag dan tidak follow saya di instagram paling males mimin kalau di feed tuh persahabat Yuk, sama-sama bantu report akun Merah Anjani, karena ini akun yang selalu meresahkan warga Konoha. Ini tanda-tandanya orang yang syirik kepada Lesti Bilar dan tentunya fanbase Lestlar. Kemudian juga, persahabat, perhatikan unggahan Papa B, persahabat, ya, soal pengkhianatan. Ini masuk ke Lambeturah. Lesti Bilar beri orang terdekatnya jadi pengkhianat. Usai kembali aktif di media sosial Instagram, Rizky Bilar mengunggah story yang menjadi perhatian. Ia menuliskan quotes dalam bahasa Inggris terkait pengkhianatan. Tak hanya itu disebutkan juga kalau pengkhianatan terjadi bukan dari musuhnya. Hal paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah itu tidak datang dari musuhmu. Quotes dari dpsayings.com yang unggah Rizky Bilar lewat Instagram story kembali persahabat ya postingan Papa B masuk akun Lombeturah yuk sama-sama tentunya persahabat kita mendoakan yang terbaik untuk Leslar semoga idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kemudian juga persahabat perhatikan ini ada tentunya Postingan yang sangat benar-benar membahagiakan sekali ketika Papa B selalu disupport oleh Bunda Lesti Kejora. Sebelumnya, Papa B mengunggah sebuah kalimat: "Setiap kebenaran memiliki dua sisi, penting untuk melihat keduanya. Sebelum kita memutuskan untuk menerima salah satunya, Bunda Lesti langsung memberikan tanggapan, 'Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa.'" Bunda El selalu saja mensupport, selalu melindungi, dan selalu mendukung sang suami. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mewadah warohmah leslar. Di sini banyak yang mendoakan, yang selalu mensupport dan mendukung kalian. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik.